Lama nggak nyumpa guys, balik lagi di Bokono Nippon Ada udah kelamaan nggak nge-vlog karena ngurusin bisnis Gue mau berangkat pulang ke Jepang Karena usaha gue udah bisa jalan sendiri Tapi pesawat gue nggak langsung ke Jepang Jadi ini gue mau berangkat ke Singapura dulu Dari Singapura baru gue berangkat ke Jepang Jadi ini posisi gue lagi ada di terminal 2, 2 jadi gue naik Asia dari sini ke Singapura supaya irit budget karena beberapa bulan lagi gue mau pulang lagi ke sini kan kan lumayan tuh kosnya gede makanya kita cari yang murah soalnya berikutnya kalau pas gue pulang bukan sendiri ada Miruca terus ada Syacho juga takutnya agak berat Gak tahu ya padahal ini masih Lebaran H berapa nih haples dua ya ramai masih ada yang mau pulang kampung kayaknya Bukan baru balik dari halaman ya, karena kan ini keberangkatan ramai, atau mungkin banyak saudara-saudara kita yang baru pulang kampung hari ini karena kerjaan, atau mungkin biar nggak terlalu padat ya. Kita lihat-lihat dulu yuk, soalnya pesawat gue masih lama, air Asia, Kita lihat ya, ini suasananya guys, tapi kayaknya ini teman-teman yang mau berangkat ke ini luar negeri karena kita ada waktu guys, jadi kita keliling dulu terminal. 2 saking sibuknya ngurusin bisnis, jadi nggak ada waktu buat nge tiba-tiba ada ngevlog mau pulang aja udah kangen nih sama Miru Chang, sama Seacho juga jadi sebenarnya mau pesen pesawat yang langsung pulang ke Jepang cuman tahu sendiri kan, lagi musim lebaran kayak gini juga liburan, jadi mahal jadi gue pilih yang dua kali aja translate di Singapura dulu ini masih di luar ya nanti kita masuk ke dalam baru check-in karena gue belum check-in masih ada satu jam gua gue check-in tuh ini kayaknya mau pulang kampung ini rame loh ini kan masih suasana Ramadan. ya iyalah lebaran Aplus 2 kita keluar dulu soalnya pengen lihat suasana di luar kayak gimana so rame banget loh ini orang mau pulang kampung tuh rame Kayak biasanya enggak ini ya, apa lebih rame dari biasa Sedikit itu guys ya, sedikit, pendapat gue pribadi nih Terminal 2 ini untuk keberangkatan internasional kayaknya sebenarnya sih secara fasilitas udah bagus cuman internetnya nggak nyambung nyambung <laughs> Gue coba free wifi untuk angkasa puranya itu nggak bisa-bisa coba, padahal sinyalnya kenceng apa karena gue belum check-in gitu, harus check-in dulu, baru bisa tapi apa hubungannya ya? ini di luar sini gak nyambung-nyambung guys, gue dari tadi 10 menitan kayaknya gak nyambung-nyambung, jadi mungkin habis ini gue coba masuk ke dalam bisa atau enggak soalnya buat orang yang berangkat ke luar negeri atau dari luar negeri mau pulang ke negaranya kan mereka pasti butuh wifi terutama buat yang jalan-jalan, jadi sebenarnya Wifi-nya ada, sinyalnya kencang tapi nggak bisa, gue nggak tahu apa ya salahnya. Itu sih kalau dari gue, gue ngerasanya begitu. Setelah ya, mungkin sedikit koreksi ya kalau salah ya maaf. Ini kan masih lebar, guys internetnya nggak konek-konek. Ya udah, gue menyerah. Akhirnya kita check-in aja. Tunggu di dalam. Kalau Terminal 3, walaupun jangkauannya nggak jauh, tapi enak gitu. Gak tahu di sini. Kita masuk aja yuk. Check-in aja, check-in. Kita check-in, check AirAsia. Rame, oh, semua nih Oh yang ini, ini pesak nih ke Singapura dulu nih UZ260 Masih on schedule Rame guys, rame banget Air rame banget guys Itu rata-rata ke arah Kuala Lumpur sama ke arah Singapura Vietnam Kita coakin aja check-in, check-in Biar cepet, biar lancar semuanya Udah selesai check-in guys nih Check-in, check-in Masih paspor Indonesia Cinta matiin, KRI AC masih ada waktu, jadi kita pergi makan dulu yuk Yang belum gue makanin selama gue di Indonesia itu awe Jadi mau makan awe dulu Rasanya masih sama nggak kayak dulu Dulu tuh rasa awe itu benar-benar renyah banget Jadi kita mau rasain dulu yuk Ini cek-innya di dalam Jadi kita bisa keluar lagi Bukan cek imigrasi Apa yang penting kita makan dulu Untung udah lebaran kan Ini dia guys, American Water Restoran khas Amerika Tempat duduknya mana ya Cari tempat duduk kita, belum ada tempat duduk Mau pesen di sini Ini dia Ini guys, ini yang gue cari-cari nih Awe yang original Ini kurang flutnya nih, ada yang salah nih tuh. Harusnya tambahin flut Kenapa gue pilihnya awe, guys? Ini, ini awe nih. kenapa? Soalnya di Jepang tuh nggak ada awe, kecuali di Okinawa Padahal kan di Indonesia awe kan lumayan banyak ya Dibandingin KFC sama McD, tetap aja sih AW lebih sedikit Tapi kalau di Jepang tuh yang selain Okinawa tuh nggak ada sama sekali Makanya gue pilih di sini. Ini hari terakhir gue di Indonesia Jadi gue makan aW aja, American Market Makan dulu gue yang mana? Ini nih nih Soalnya dulu gue sering banget makan sama ibu gue, makan awe. Kalau gue ngeliat awe itu merasa kesukaan ibu gue yang rasa original Kayaknya gue beli original hmm. Ayo kita nyantap dulu Kalau makan awe, kalau nggak catchy gak apapun yang maksudnya begini itu jangan dibuka semua Supaya gak perantakan Makannya begini udah enak. Terakhir makan awe itu di Okinawa Sama Big Boy Yawa waktu itu, lagi trip. Aduh hmm. Baru jadi guys ini ayamnya Ini pilihan ayamnya ada yang spicy sama yang original Tapi emang gue kangennya yang original Kalian kalau makan awet KFC atau Maggi Yang rasanya begini Itu sukanya diberantakin Atau dimakan kayak gini Kayak makan burger gitu Penasaran aku Renunasnya makannya gimana ya Kalau gue sih dari dulu begini makannya Gak tahu enak aja sih Terus cuci tangannya gak ribet Ini buku saja bawa pulang Makan di pesawat oh. Kita udah di depan pintu gate F2 guys, mau berangkat tuh Kalau buat aku sendiri guys ya, overall oh, Sama Terminal 3 yang baru Dulu kan Internasional di Terminal 2 atau nggak salah ya? Kayaknya suasana Indonesia itu lebih dapet di Terminal 2 deh Dibandingkan Terminal 3 yang baru Yang dulu disebut Ultimate Nihat, hijau tuh terasa lebih Indonesia gitu Buat gua Soalnya kayaknya lebih tenang ada hijau-hijaunya, jadi kalau dibikin bandara yang gede-gede, yang kelasnya internasional, kayaknya kita nggak harus ngelawan yang gede-gede, kayak Dubai, Changi, Narita gitu ya. Justru yang ada hijau ijo ini satu kelebihan sebenarnya. Kalau buat gue sendiri yang sering lalu-lalang luar negeri itu rasanya lebih enak aja, gak tau kenapa. Ini aku udah di ruang tunggunya guys, malahan di, ini ya, di depan gate-nya itu nggak ada Wi-Fi, ini salah satu kekurangan yang sebenarnya agak ganggu ya. Kenapa? Soalnya kita di sini nunggu masih ada 1-2 jam. Tapi kalau buat luar negeri atau orang yang mau pulang ke negaranya, nggak ada Wi-Fi, zaman sekarang gitu loh ya, Wi-Fi. Di rumah aja kita pakai Wi-Fi. Tempat tunggunya sebenarnya nyaman banget. Cuman nggak ada Wi-Fi, coba aduh. Gue dengar kartu lagi, yaudah kita bertapa aja di sini ini kalau lo dari ruang tunggunya, nanti ini yang gate guys ini ada pesawat Singapore Airlines ruang tunggunya tuh nyaman banget guys kalau liat sendiri malah ini yang sebenarnya yang dicari oh, lebih enak begini kalau gua sih lebih prefer terminal 2 ya dibandingkan terminal 3 Tahu ya, suasana indonesianya itu dapat banget Gue pindah tempat dulu, guys. Cari tempat yang ada WiFi-nya. Aduh, ini benar-benar mengganggu banget. Padahal gue mau telepon Sacho, mau bilangin gue udah di bandara, udah mau berangkat, kasih kabar gitu kan? Ya, mengganggu banget, serius. Ini ramai banget nih. Mungkin sini ada WiFi kali ya. Coba-coba kita lihat, tuh. udah terbukti, guys. Rasa kekecewaan gue ada wi-fi di sini, sama sekali nggak ada ada tuh di depan. Tadi sebelum kita check-in, disitu doang kacau, dan itu bener-bener adanya, cuma di terminal 2E yang ada itu, yang ada AW-nya. Setelah itu udah nggak ada guys, aduh, kecewa-kecewa. Oh, gimana ya, udah kita tunggu sampai ada aja dulu ya. Gimana, padahal banyak penerbangan internasional loh. aduh, zaman sekarang nggak ada WiFi-nya tau sendiri. Udah kayak sayur tanpa garam. Ini nggak ada WiFi, nggak tahu kenapa ya tapi bukan gua HP gue yang jelek gitu nggak dapet wifi-nya tapi tadi gunanya sama petugasnya emang nggak ada wifi-nya sih adanya depan pas di check-in counter... ...aduh, gimana mengabarin kalau kayak gini? tunggu nyampe Singapura dulu lah kalau gitu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu udah boarding guys. Oke hey guys sudah di sini tinggal berangkat masih perjalanan jauh jauh banget dari sini ke Singapura sebenarnya dua jam ya sedikit tapi ditambah perbedaan jamnya satu jam sama ya, mampu ter dari sana berangkat lagi ke Jepang kurang lebih 8 jam guys gua udah nyampe di Singapura dan gua udah keluar udah cek imigrasi juga sekarang yang harus gue lakuin adalah makan-makan keluar dulu <laughs> itu aja sih simpel itu soalnya gue nggak ada bagasi juga nggak ngapa-ngapain juga kan tinggal keluar aja keluar ntar kalau udah jamnya baru gue check in lagi pakai pesawat murah ke Jepang kali ini tuh kayak nge-trip lagi guys kayak kemarin-kemarin itu yang waktu pulang ke Indonesia jadi tadi Ria itu dia mendaratnya Terminal 4 nah sebelumnya Terminal 4 itu emang gue gak pernah kesana kan, ternyata pakai bus dan terminalnya kecil untung gue gak kesana terakhir kali itu nah kita mau ke terminal 1 sekarang naik pesawat Scott, tapi dari terminal 4 kita harus naik bus ke terminal 3 dari terminal 3 kita harus naik Skytrain ke terminal 1 atau via terminal 2 jadi sekarang langsung tuh aku jalan-jalan lagi nih jalan-jalan untuk semua terminal di Changi Airport padahal agak-agak lapar aku ini ini terakhir kita di sini guys yang waktu mau pulang ke Indonesia juga lewat sini ke Jewel terus waktu naik Skytrain nih Terminal 1, Terminal 2 dari sini terus mau dari Jewel juga bisa sih cuman kita naik kereta aja deh karena lumayan jauh juga capek ya udah tutup harus nunggu yang ke arah Terminal 2 ini ke arah Terminal 1 kita mau ke Terminal 1, tunggu aja lagi posisi nungguin check-in, guys. Ini barang bawaannya banyak banget. Ini kita kembali lagi di sini, guys. Iyalah, namanya kalau penerbangan internasional. Karena tas gua nggak muat, ini <laughs> gua cuman cuma backpack doang. Pulang ke Indonesia tuh kayak pulang, kayak pulang kampung gitu, sebulan pulang sekali ya, kayak gitulah lah. Lihat, tapi buat gue tuh, kalau pulang pergi gitu, luar negeri, kalau ada anak ya pasti barang bawaannya banyak, kayak pampers, baju-baju peralatan mandi dan macam-macam tuh kalau kita orang dewasa gak pengen ribet -ribetian. yang simpel aja supaya gampang kita pindah-pindahnya juga welcome back to japan guys setelah dua bulan setengah baru mengejakkan kaki lagi di jepang udah gak sabaran nih pengen cepet-cepet pulang ke rumah ketemu miru gendong masih sepi banget guys <laughs> hey, dan ini baru jam 6 Udah nyampe, guys. Narita International Airport tinggal naik kereta pulang ke rumah. Masih sepi banget, jadi nggak terasa. Ini Jepangnya masih nggak terasa, guys. Kenapa? Soalnya belakangan ini sebenarnya udah banyak ya orang asing ke sini. Semenjak ya, semacam lockdown gitulah Selama udah nggak ada begituan, tuh rame sebenarnya dari kemarin-kemarin. Cuman ini masih pagi banget, jam 6 an Jadi rasanya lebih cepet kita nggak ada hambatan. Dari imigrasi tinggal dicek, cepat eh, cepet banget, benar-benar cepet. Harusnya sih dari kemarin-marin tuh dengar-dengar di berita kalau siang gitu ya itu banyak banget orang asing. Karena banyak yang mau jalan-jalan ke sini ke Jepang selama udah lama lockdown itu nggak bisa jalan-jalan. Sekarang mereka udah bisa kan? Makanya tuh sempat terjadi padatan gitu kali ya sebutannya. Duh suasana ya guys, mantep banget ya pulang-pulang-pulang. Ya, Pengen cepet-cepet gendong Merucang nih sama Cipika-cipiki sama Saco. Welcome back to Japan. One more time. Satu hal yang gue lupa kasih tahu tadi. Orang Jepang masih pada pakai masker nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh udah bebas jarang banget orang pakai masker kan. Di Jepang tuh kebalikannya. Jarang banget orang yang nggak pakai masker. Ini baru nyampe aja tuh semua orang pakai masker. Udah jadi kebiasaan kayaknya. Guys, supaya kita mengerti gitu, sesama mengerti, karena kan orang Jepang pakai masker untuk melindungi diri dia sendiri sama melindungi orang lain. Jadi kita baiknya sih pakai masker juga ya. Namanya kita kan udah di negara lain, kita ikutin aja aturan mainnya. Gue pakai masker dulu bentar. Aturan sih enggak ya. Udah jadi satu kebiasaan kalau kata gue orang Jepang ini. Yop. Ini kan jadi lebih enak. Kalau begitu kan jadinya dilihat orang Jepang juga lebih nyaman kan ya. Setuju gak? Kalian yang belum pernah main ke Jepang, kalau main ke Jepang kita ikutin aja kebiasaan orang Jepang gitu Supaya nggak timbul masalah, sama-sama menghargai kayak mereka ke Indonesia kan pasti mereka ngikutin aturan mainnya kan ya Hey guys, balik lagi di Mokono Nippon Ternyata hari ini Eddie pulang dari Indonesia Yeay.